Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers, Bill Loveforce serta Leslar Loveforce dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kencora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Tentu kita dihebohkan dan tentu ini kabar lagi rame bagi persahabat ya Soal kehilangan HP milik kakak Bilar ketika menghadiri acara ulang tahun Atau Halibintar persahabat ya Kita lihat sebelumnya ada unggahan dari Indra Kens yang direpas kembali oleh kakak Bilar Ini sebuah percakapan pesan persahabat ya Bro HP gua juga hilang haha Yang satu lagi nomor yang gua chat bro kata itu persahabat ya Tentunya ini baru ketahuan pas pulang Masalahnya datanya bro katanya persahabat ya Datanya banyak banget di HP tersebut Ini penting persahabat ya Di acara yang sama kata Indra Kens Rizky Bilar hilang juga HP-nya kata persahabat ya Mudah-mudahan segera ketemu agar tidak disalahgunakan oleh si penemu si penem si penem persahabat ya Mudah-mudahan saja cepat ketemu Dan tidak disalahgunakan oleh si penemu HP tersebut Mudah-mudahan saja persahabat ya, tentu yang menemukan bisa mengembalikan ke kakak Rizky Bilar maupun kak ke Indra Kens. Persahabat ya, yang mana kak Indra juga itu turut kehilangan HP-nya ketika semalam menghadiri acara ultahnya atas Halilintar. Ponsingan semua juga direpot kembali oleh akun Instagram. HP kentang kata Sultan ada kalimat caption yang dituliskan. Memang benar kata Bang Napi. Kejahatan bisa terjadi, bukan karena direncanakan, tapi karena ada kesempatan, semoga segera ketemu HP-nya. Amin. Doakan seling terbaik, mudah-mudahan HP-nya secepatnya bisa ketemu persahabat ya. Tentu kita doakan itu yang mana di HP tersebut banyak data-data penting dari kakak Rizky Bilar. Keunggah berikutnya, Kakak Bilar pun ini menghimbau persahabat ya kita lihat di unggahan IGS pribadi miliknya 40 menit yang lalu. Ini menghimbau kepada semua warga Konoha, hati-hati ya buat teman-teman yang menyimpan nomor saya, khawatirnya disalahgunakan oleh yang menemukan HP saya. Ini himbauan dari kakak Rizky Bilar persahabat ya, hati-hati. Untuk buat teman-teman yang menyimpan nomor kakak Bilar, itu dikhawatirkan disalahgunakan oleh yang menemukan HP kakak bilar persahabat ya yuk sama-sama juga kita doakan yang terbaik mudah-mudahan HP tersebut ditemukan dan bisa dipegang kembali oleh kakak Rizky Bilar keunggahan selanjutnya ini ada momen persahabat ya ketika acara semalam waktu Kakak Bilar dan Adalasi Kejora ini lagi joget bareng ya. Ini duet bareng dan nyanyi lagu bareng pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Perhatikan tangan kakak Bilar. Persahabat ya disitu lagi memegang HP. Wah ternyata waktu dansa masih memegang HP persahabat ya. Habis dari joget tentu HP-nya sudah hilang, persahabat ya kita lihat momen ini diunggah kembali oleh akun lesti bilar underscore video. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut berarti setelah momen ini HP-nya pamil digondol maling, katanya itu persahabat ya. Kita lihat juga komentar banyak sekali diberikan dari para fans. yakni dari akun Instagram muta maina underscore menyatakan. Bang Fadil Jaidi juga pulang-pulang dari multah, emailnya jebol kena hack katanya persahabat ya, ternyata banyak sekali tentu kejadian aneh persahabat ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rike6014 mengatakan ya Allah sedihnya datanya itu yang penting semoga segera ketemu persahabat ya mudah-mudahan saja yang penting tentunya persahabat ya, hp yang ketemu data-data yang Tentu diutamakan oleh kakak Rizky Bilar. Banyak tentu persahabat ya, para fans nyesek banget ketika mendapatkan kabar ini. Mudah-mudahan saja semuanya Tuh, kita doakan diketemukan HP kakak ya, Bilar persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram itu 71 mengatakan Ya Allah, semoga bisa balik lagi Kok aku ikut nyesek ya Bukan masalah HP-nya sih Tapi isinya dan data-datanya Para sahabat ya, itulah yang terpenting Para fans nyesek banget Ketika mendapatkan kabar HP Kakak Bilar hilang, para sahabat ya Kita doakan Yang terbaik untuk didolak kesayangan kita Ke kabar berikutnya, para sahabat ada Unggahan spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadi miliknya Ini mengunggah, ada info penting hari minggu malam ini persahabat yang akan ada acara Semarak Indosiar 2021 yang akan diisi oleh artis-artis papan atas dan tentu jebolan-jebolan lidah dan dangdut akademi persahabat ya Masya Allah banget ya mudah-mudahan saja idola kita bisa menjadi bintang tamu juga di acara Semarak Indosiar doakan selain terbaik banyak tanggapan juga di kolom komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar Ya ini dari akun sahabat Lesla Taiwan mengatakan kangen dedek bu katanya tuh persahabat ya aduh masya Allah banget ya Sudah kangen banget sama dedek olasi kejora mudah-mudahan saja Ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat yang perhatikan, ada bunga terbaru dari Teh Ocha ya, ini mengunggah sebuah versi momen kebersamaannya dengan Leti kejora juga ada di situ persahabat ya, di momen acara semalam di ultahnya atau Halitan, aduh Masya Allah dikelilingi oleh orang-orang baik, seperti Teh Ocha, mudah-mudahan banyak dukungan yang tulus, yang diberikan dari orang-orang baik, orang-orang hebat kepada Leti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terstatut dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru. Tetap dia selanjutnya. Ini dulu informasi di siang menjelang sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.